Bapak Ibu yang saya hormati, tahapannya selanjutnya adalah bagaimana kita membuat bahan ajar. Di bahan ajar ini kita tinggal klik saja tombol bahan ajar, kemudian kita klik bagikan baru, kemudian kita pilih upload dari komputer, dan kemudian kita pilih jenisnya. Di sini ada beberapa jenis untuk materi bahan ajar, yang pertama format MS Word, jadi kita bisa membagikan dalam bentuk ketikan Word, kemudian PDF, kemudian Excel, kemudian PowerPoint, bahan ajar video, link artikel dan bahan ajar bentuk gambar. Kita akan coba terlebih dahulu membagikan artikel saja bentuk MS Word. Tahapan selanjutnya adalah kita coba cari file yang akan kita bagikan. Di sini saya simpan di my document, kemudian ini kita klik dua kali, kemudian kita masukkan nama bahan ajarnya, kemudian kita berikan keterangan, dan kemudian kita tentukan apakah bahan ini akan langsung di-share atau kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan di sini untuk kelas berapa materi ini akan dibagikan. Contoh seperti ini, dan kemudian kita simpan bahan ajar. Tahapan yang selanjutnya adalah kita akan coba men-share bentuk link artikel, di mana di sini saya sudah mencarikan artikel tentang jaringan komputer. Kita kopikan saja URL yang ada di atas ini, ctrl-c, kemudian kita pastikan di sini, paste dan kemudian kita kasih nama materinya jaringan dasar komputer misal kemudian kita ketikkan lagi keterangannya jaringan dasar komputer kemudian kita tentukan ini akan secara atau tidak dan kemudian kita tentukan akan di untuk kelas apa saja dan kemudian kita simpan bahan ajar. Tahapan selanjutnya adalah kita akan mencoba men-share bahan ajar bentuk link YouTube. Kita coba cari saja dulu. Kita masuk ke aplikasi YouTube. Kemudian kita ketikkan di pencarian jaringan komputer. Oke, contoh ini yang akan kita gunakan untuk menjelaskan kepada anak kita. Kita kopikan saja. Ya. Control C. Dan kemudian kita pastikan di URL berikut ini. Kemudian kita jaringan dasar komputer. Kemudian kita kopikan lagi dan kita tentukan untuk kelas apa jaringan ini akan kita buat. Kemudian kita simpan bahan ajar. Maka akan secara otomatis ketika siswa membuka URL atau ketika siswa mendownload materi ini, maka akan secara otomatis masuk ke dalam HP mereka. Contoh, kita akan coba buka, ini. buka URL, maka secara otomatis sistem akan membawa mereka ke dalam link yang sudah Bapak Ibu tentukan di awal.